belum ada penampakan. Assalamualaikum. Wah, sudah mulung. Ini saya merinding teman-teman-teman. Saya merinding.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 satu satu satu kapan kayanya teman-teman Teman-teman ini saya sudah ada di lokasi yang tadi saya ceritakan Dimana di tempat ini pernah ada yang bertapa ya Bertapa di situ empat orang ini kebetulan gagal Yang pertama itu orang pertama itu gagal di hari yang per, eh, Pertama yang kedua, orang itu gagal di hari pertama juga. Nah, orang yang ketiga ini menjalani sampai dua malam, di malam kedua, ya kan? Menurut warga setempat, itu dimunculkan sebatang emas ketika emas tersebut ditangkap ya kan ditangkap masih itu menghilang jadi percaya nggak percaya ya ya kita karena kita tidak tahu ya kita percaya aja lah gitu ya kan yang ketiga orang itu di hari pertama baru satu jam itu sudah uh, sudah kabur kabur karena badannya itu merasa ter, terbakar begitu terbakar e, nanti cuma saya e, belum ngorek keterangan dari warga ya tentang orang itu siapa orang itu tapi yang jelas nanti kalau ya kalau ada takdir ketemu nanti ya e, mudah-mudahan bisa saya mintai keterangannya teman-teman mudah-mudahan ada takdir ketemu ya nah di belakang saya ini teman-teman ya kan nah itu di sana teman-teman saya kita telusuri ya Explore malam ini ternyata jam di HP saya itu menunjukkan 00 lewat 22 gitu biasanya sih terjadi penampakan malamnya teman-teman ini kalau di dari suasana ini sebenarnya saya cukup merinding teman-teman ya. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum Sepi teman-teman Saya disini sudah merasakan aura ya Aura merinding ya nah. Assalamualaikum Ini jalanannya ini saya tidak pakai sepatu boots sih. Yang ngeri itu kalau nginjek ular, teman-teman. Assalamualaikum. Huh. mudah-mudahan baterai saya cukup teman-teman tadi baru dicas bentar oke ini teman-teman di pohon ini nih Harus berhati-hati nih teman-teman ya. Jalan ini. Assalamualaikum. Es malam ini ada cahaya. Ini apa ini? coba coba angkat assalamualaikum Sholat Coba atas. Ini suasana dingin teman-teman, dingin. Ya channel misteri yang lainnya teman-teman, tuh -teman. ada yang sampai kehujanan. Kalau batin saya sih teman-teman ya Ini Menurut saya sih ya, Kenapa tidak berhasil Itu sebenarnya ya kita semua itu Ditipu teman-teman Ditipu sama Bangsa-bangsa halus ya Bangsa-bangsa halus itu Menipu kita Menandakan disitu Ada emas Ya Katanya ada emas, tapi sebenarnya itu mah halu menurut saya teman-teman ya. Belum ada penampakan. Assalamualaikum. Tapi sebenarnya itu mah halu menurut saya teman-teman ya belum ada penampakan. Assalamualaikum. Saya sepi nih teman-teman, sendirian di sini. Kadang saya berpikir wah kayak orang gila nih. Cuma ya, bagaimana ya teman-teman? Assalamualaikum Bulu kudus saya berinding teman-teman Itu apa itu ya padahal mah tadi mah dia masih merinding Nggak pasang ngumpet atau gimana ya Ini kamera saya Ini kamera HP teman-teman Jadi Ya Ada pisang, deh. Oh, kelelawar teman Kelawar. Kelelawar. Assalamualaikum. Saya nggak berani nyebrang sana, teman-teman, karena disitu kali ya. Disitu kali. nah itu kalau saya merasakan agak getaran itu di sana teman-teman nah di situ getaran tapi belum ada penampakannya assalamualaikum Assalamualaikum ini Saya coba perbesar ini Tadi di sini sih saya merasakan kayak ada getaran di sini Nah, ini ada di sini sekarang, teman-teman. Assalamualaikum. Kulanuwon. sekarang kosong lagi getaran saya di sini teman-teman Ini seperti dua mata ini. Ini mata ada mata kiri, mata kanan. Halo kali ya. Ono. Oh, oh itu lampu. Halo. Ini sawah teman-teman, nggak digarap ini. Ini ya mungkin bekas garapan. Ini kalinya bening teman-teman. Tidak -teman. ada belut sini. Halo, assalamualaikum. Dari tadi assalamualaikum terus, tapi nggak dijawab pak. Wajib itu dijawab. Assalamualaikum. Mengitaran dia yang jawab teman. Dia yang jawab. cuma saya nggak bisa dengar ya. Halus saya kali ini. Jadi. Longhonya itu naga itu ya saya sih dikasih gambaran ya naganya itu berubah jadi wanita berkerudung itu halus saya ya halus saya apakah penampakannya nanti kan seperti itu saya tidak tahu ya ini di sini nih Tadi di sini, di sini. Nah, sekarang di sini nih. pindah ini namanya gaib ya. Ya enggak Assalamualaikum. Coba kita ke sana teman-teman. Uh, apa tuh? Oh, pantulan. akhir ini teman-teman kayak ada yang mengkilat tepung pisang yang wah ya, ya, sudah mundur. Ini saya merinding teman-teman-teman. Saya merinding. Cuma di bulu kudu saya merinding teman-teman. Apa karena dinginnya? nah ini nih daerah sini teman-teman saya ini terasa ada suara besi teman-teman dengar gak? suara besi dipukul assalamualaikum pelawar coba jalan ke sana ya Pakai harus ke sana ya eh, tapi menurut saya belum tadi belum kesana sih ya tapi di sana menurut itu ada ada lubang besar disana. isinya air dalam saya nggak tahu berapa dalam ya saya nggak berani ngambil risiko teman-teman nah ini, ini gede di sini teman-teman Energinya ya Hadir Assalamualaikum Assalamualaikum Waduh Belum nampak juga teman-teman Ya ini Nah, itu kuning. Oh, daun hadir. Assalamualaikum, ya teman-teman. Ini merinding, saya ini udah berkurang ini. Assalamualaikum. Ya saya udah nggak merasa merinding lagi tadi sih merinding banget sih ini. Saya nggak tahu ya Kalau saya Itu apa itu Bukan teman-teman Bukan Ini baterai saya Mulai lemah ini Coba dari sini, ya. Assalamualaikum, tolong dikasih like-nya teman-teman, ya. Teman -teman ya. Tolong jempolnya itu teman-teman Dikasih like-nya ya tolong Bantu saya teman-teman ya Mudah-mudahan saya nanti dapat yang bagus lagi gitu Mudah-mudahan ada yang bisa ketampak di gambar ini Ini saya udah berusaha ini teman-teman Sementara besok pagi ada resesi ya Rezasi, saya sempatkan nih nyebrang. Wih, saya kaget nih. Saya pikir tadi ada yang muncul di bayangan hitam di sini. Dari sini ke sini us gitu. Halo? Ini memori saya ini enggak kuat ini. Baterai juga udah lemah. Saya salut ya sama channel-channel yang lainnya, persiapannya matang begitu matang. Jadi sampai live nampak penampakan di sini sampai sekarang saya belum ya, memang juga di channel lain itu yang subscribernya banyak juga ada juga sih yang saya lihat nggak ada penampakan, cuma gomprang gomprang, ngototnya kucing lewat, ada ular lewat, astagfirullah ini sampah ini teman-teman, itu apa itu? Enggak, tadi doang sih saya denger, enggak tahu ya di kamera apa, di video terdengar enggak suara, suara dentuman ya, dentuman kayak besi gitu ya, di sini saya tidak tahu ya nanti saya coba putar lagi ya, apa masuk di kamera apa, apa, apa di terekam apa enggak ya suara itu. Eh. suara apa itu dengar ya, teman-teman suara burung kayak kruh kru, kru. arahnya sih dari sebelah kanan saya teman-teman tapi kanan saya ini sawah dari sebelah sini nih ya teman-teman sekali lagi ya saya berterima kasih yang sudah nonton channel saya ini full tanpa skip ya semoga uangnya ditambah 10 miliar teman-teman amin